main juga ya hari ini bawa sauli pulang kita bawa geram kudet muslim mr mungsa muda hey there subscribe to my channel and also press this bell icon Topir yang profesional dan handal nih Bersama Bang AY yeah. nice. Pergi muat sawit hari ini juga Ini yeah. bahan sawit Khususnya di daerah Tanjung Belit Wah, ini dia sawitnya Kita muat hari ini juga. Halo. Oke. Sama Hilux. Nih, sawit. Dete, dete, katanya. Helox bersedia muat sawit hari ini juga nih, lumpur sama Hello PC. Hai, sama hai, hai, hai, Ini dulu, oke. Okay. Looks lanjut hari ini juga, iya, yeah. bersama Bang Ai, software yang profesional dan handal. <tuk> ah, <penyakit> ya, ini kok sayur? hai, iya, iya, iya, ajar terus, Bang! Mantap, wow! Saya Bro. Itu lumpur. Wow. Mary. Woo. Wah, ini. Wah. Ya. Lumpurnya itu. Hu. Masuk kan. Jangan <laughs> terus. <laughs> Mantap langit pertumpuran kita hari ini bersama Bang Ai. Ya. Oke, okay, udah nyampe di jalan. Wah, luar biasa. Oke, okay, next. hari ini, kita bawa sawit ke dusun nih sopir yang handal dan profesional menggunakan Hilux hari ini juga juga ya hari ini bawa sawit pulang kita bawa demo muslim MR pengusaha muda yeah. sawit semua ya nice. see you next time see tomorrow let's go bro sawit semua geng, sini geng.